Assalamualaikum semuanya kali ini aku mau nggak bahas tentang sayuran lagi tapi aku mau reaction tentang cara grafting adenium hari ini kita akan belajar grafting adenium bersama mbak jadi ini kita mau belajar grafting ya guys ya adenium adenium, adenium lokal yang nanti yang akan kita grafting lalu ada Oh, jadi adenium tuh bunga kamboja itu ya guys ya. Saya tahunya nih, namanya kalau di tempat saya ini bunga kamboja, Mbak. Saya nggak tahu kalau adenium. Ada entris adenium, klunting Bagus banget guys, bunganya. Ada adenium belocun dan adenium dragon castile. Nanti kita akan jadikan satu ke sini. Oh, iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Jadi dari bermacam-macam dijadikan satu pohon gitu guys dipotong adenium lokalnya Jadi dipotong semua yang adenium lokalnya itu, guys. Terus ambil batang adenium warna lain. Jadi yang mau di grafting itu dipotong semua dibersihkan daunnya terus kemudian dipotong 1,5 sampai 3 cm. Oh, setelah dibersihkan daunnya terus dipotong sekitar sekitar 1,5 sampai 3 cm. Terus. Kemudian disambung dengan adenium lokal tadi. Hmm, kalau di udah dibersihkan daunnya, udah dipotong, kemudian disambung dengan adenium yang lokal tadi, guys. tutup pakai plastik grafting kayak gini guys ditutup yang rapat ya guys ya kalau nggak rapat karena dia nggak mungkin hidup juga jadi harus rapat bener-bener rapat menurutnya ini nah ini sudah selesai Mas nah setelah grafting seperti ini cara perawatannya ini kita simpan dulu di tempat yang Oh ini tinggal cara perawatannya jadi udah kayak gitu tadi guys ini tinggal full sinar matahari jangan disiram dulu Oh jangan disiram dulu guys Cara, cara perawatannya itu ditaruh di Bawah yang pokoknya yang kena sinar matahari gitu. Terus jangan disiram dulu Lalu, Setelah tiga hari baru boleh disiram Nah Jadi setelah Itu di crafting tadi Itu gak boleh disiram dulu guys Jadi biar kena sinar matahari dulu Selama tiga hari baru, baru Habis itu bisa disiram Setelah satu minggu kan akan seperti ini Ini yang sudah keluar tunas Oh, ya ini satu satu minggu sudah keluar tunas, guys. Kayak gitu. Nah, ini adalah batang bawah. Nah, berikutnya ini kita potong. Oh, ya yang jadi yang dipotong itu adalah tunas yang dari pohon aslinya gitu, guys. Bukan yang hasil dari grafting. Kalau yang dari grafting baru dibiarin, tapi kalau yang dari pohon aslinya itu dipotong, guys kemudian plastiknya kita lepas terus plastiknya juga dilepas plastik uh, rafting tadi guys dilepas setelah udah ada timasi. setelah 2 bulan dia akan rimbun seperti ini dan bunganya bisa warna-warni seperti ini ini ada oh iya guys jadi dalam satu pohon itu bisa bermacam-macam warna gitu guys ada kuning. Terima kasih, Mbak Ayu. Sama-sama. Jadi, itu tadi video grafting adeniumnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.